Iyo. nekat mana berhenti no. nekat mana berhenti no mas putih nekat ah selesai, uh saya belum makan. Kopi, kopi, kopi mana kopi? kopi <Sukai> susu ini segala naik <Sukai> mau neng MPU ya Ra, kita cuma neng terus mutar adi <Sing> yo rene yo ning sidomukti weleri laku rene yo Rasa digendong we naik rene rene ngopi kene ah. Nah, le leber, hmm. <laughs> <lebannya> <laughs> aku tak lebar Mas. Aku ki ya bingung Mas. Nah, mendung aku wedi kok. Oke, mulai Dalam? Boten Mas. Boten oh, <tion> ular <tion> bilang, ayo mas slot, bilang, mau pesen yang penting aku 10 menit tinggal samannya memang semata cewek, nabiyo langsung langsung, semata langsung, langsung, semata cewek, langsung, semata cewek, langsung, semata cewek, langsung, semata Oh, langsung, Ada iki tak ke nomor siap rame gue siap tolong main.